Perpustakaan Madrasah Senawi Negeri 7, Lusumai Selatan melakukan penyiangan atau wedding koleksi koleksi bahan pustaka. Bagaimana liputannya? Kita ikuti saja info selengkapnya. Dalam rangka mengoptimalkan nebak mutek koleksi bahan pustaka serta memberi kemudahan pemustaka mengakses buku-buku. Perpustakaan Madrasah Senawi Negeri 7, Lusumai Selatan kembali melakukan penyiangan atau wedding koleksi-koleksi koleksi bahan pustaka. Rabu 15 Maret 2023 Menurut pustakawan MTSN 7 Sungai Selatan Mila Selviani Putri SM menyampaikan wedding ini sebagai upaya menjadi keputakiran dan gaya guna koleksi perpustakaan secara berkesinambungan dengan cara mengalurkan koleksi perpustakaan yang dianggap tidak relevan lagi dan menggantinya dengan koleksi yang lebih relevan dan up to date. Penyangan atau istilahnya disebut juga wedding ini sangat perlu dilakukan perpustakaan MTSN 7 Sungai Selatan dalam rangka memperbarui koleksi bahan pustaka yang lebih baru dan relevan dengan pemustaka selain itu juga dapat memberikan ruang tambahan atau self-space yang dapat diisi dengan koleksi-koleksi baru Sementara Kepala Perpustakaan NTSN 7 Sungai Selatan Haji Norhasana S.A.G. saat diminta keterangan menyampaikan beberapa kriteria pustaka yang dapat dilakukan penyihangan adanya kebutuhan akan keakuratan informasi-informasi dari koleksi pustaka adanya keterbatasan ruangan perpustakaan, serta adanya sirkulasi buku yang rendah karena tidak sesuai dengan karakter pemustaka Memang ada beberapa kriteria pustaka yang termasuk ke dalam kategori wedding atau penyiangan Yaitu perlunya keakuratan informasi dari koleksi pustaka Keterbatasan ruangan, sirkulasi buku yang rendah Karena tidak sesuai dengan karakter pemustaka Yang terakhir kondisi koleksi pustaka yang sudah rusak berat Serta tidak sesuai lagi dengan kurikulum yang berlaku Dan kriteria inilah yang sedang terjadi di MTSN 70 Sungai Selatan sekarang ini. Ia menambahkan, kegiatan penyiangan atau wedding terhadap koleksi buku perpustakaan tersebut dilakukan dengan pekerja sama dengan pihak Bank Sampah Induk Kabupaten sungai selatan di bawah naungan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup atau Dispera KPLH Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, pemirsa, sekian informasi dari saya dan nantikan saya. Informasi berikutnya, saya Raisa Mewira, beserta tim kerja emas yang bertugas mengucapkan terima kasih. MTs untuk JSS hebat bermartabat, mandrasa yang mandiri dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.